Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga malah ayunan ra'at belum pernah dilihat mata, wala samiat belum pernah didengar telinga, walah khatar ala bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda gak mau sholat, gak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tanya, sampean orang dungo kamu kok enggak ke doa? Orang yang lama aja belum dikabulkan. Apa yang nambah yang baru loh? Doa. No, ah. Orang yang enggak mau berdoa itu sombong maka doa.